ujian, contoh ialah sel, GCA, fahanah dan rozanah. Okey. Sampai so, dah semua? Okey. Semua bertenaga macam ada dia. Okey, tengok a uh, turutan input em um, apa? Tak naik listah sebab semua sudah sihat kan? Pakai seluar, ada aura pink. Okay. Uh, saya saya you ya sebab cikgu kan, saya uh, asal dari kelantan okey uh, hari ini tajuk uh, yang diberikan dengan, kenapa memilih be international okey tak kelihatan dah tersalah dah tengok pun dah basi basi belum <laughs> belum eh kan? okay, sebenarnya saya uh, seorang guru yang telah berkhidmat lama 13 tahun 9 bulan Okey, saya uh, berterima kasih kepada uh, BE International, terutamanya founder yang telah menubuhkan uh, tempat yang begitu gah sekali. Okay. Okey, pekerjaan yang apa? Mulia. Bukan mulia saja. A uh, comfort kan. Setiap bulan ada gaji. Setiap tahun ada kenaikan. Okey. Tetapi saya masih bernilai BE International. Okey, dengar. Saya sepanjang berkhidmat 13 tahun 9 bulan, dua kali saya dapat anugerah perkhidmatan semalam. Lebih, tu saja lebih Berapa dapat? Sedikit saja. Uh, CJSSPN 1000 uh, Okey, saya katakan, uh, Perkhidmatan saya ni Di Macam mana dipandang uh, Macam Dengan Pemberian uh, perkhidmatan celang ni Takkan tiap tahun orang nak bagi kita kan Mesti ada uh, Tapi ramai lagi yang Belum pernah dapat Anu berakhir, okay. Jadi dengan kita rancin rancin, apa tadi kata? Kesihatan kita makin merosot. Saya jadi uh, apa? Sembah kaki selalu krem nyetok. Okay, pelatih ada apa? Okay, ada, okay pelatih di sini. Ah, okay, misi bahan apa tu? Nyetok kencang kaki krem, malam malam krem, malam malam krem tak boleh tidur tidur tak tenar. Jadi Seluruh sebuah mira yang telah mengubah kesihatan saya. Jadi saya memang berterima kasih sangat dengan uh, BI International yang memberikan mengembalikan kesihatan saya. Saya juga dapat menolong ramai lagi orang di luar sana. Produk BI International memang tidak ada tandingannya. Betul tak? Okey. Okey, bukan saya saja. Jadi saya dengan orang di sisi saya tu kan keluarga sanak saudara ipar buah apa semua kan hampir 70 orang lagi pula saya memakai mata orang apa ni okey sampaikan anak-anak saya orang usik buat semua okey bukan sahaja setakat seluar semua produk BE saya guna bakal macamlah kata orang sudah jatuh cinta okey Okey, jadi satu lagi, adik saya yang di uh, Pulau Pinang seorangnya uh, nurse juga. Yang eh saya cikgu dia nurse, tapi setelah berumah tangga kami dah adik-beradik yang seorang lagi tempat itu, di Kuala Lumpur. Kami jarang-jarang bertemu. Kenapa? Sudah ada keluarga kan, sudah berumah tangga, ada keluarga masing-masing. Jadi kita orang sibuk dengan family sendiri. ambil initiative ni merapatkan hubungan kami ada beradik ada saja aktiviti boleh buat di rumah pergi melantau sekali dengan abei lagi yeah. boska okey okey bukan dengan Semuanya overseas tweet yang diberikan secara percuma oleh PEI International Saya tidak pernah miss lagi Pertamanya dapat ke Korea Ok dengan uh, bulan 12 saya dapat buat PGS RM37,000 RM38,000 kita dapat satu tiket, Ok Yang kedua ini dapat pergi ke Hokkaido, Melbourne dan bulan lepas ke, ke Dubai Ok Lagi apalagi yang saya suka dengar di e. Budayanya Okey budaya uh, Ada silibat macam, macam saya di sekolah Kami ada silibat untuk mengajar kan Tapi di B.E. pun satu sistem pendidikan yang amat teratur Siapa nak ter tak pandai Boleh masuk belajar Ada orang akan mengajar Saya siku saya boleh ajar Siapa nak Okey Modal kita diteraburkan mahal ke? 60 ringgit Masa maha? Dah rapat lagi free mask Balik modal tu? Kan? Kalau nak online, nak buka bisnes ni Cukup 60 ringgit Nak apa? Bagaimana makan GFC lah Cukup satu ringgit Betul tak? Haa Tak ada risiko Lagi Apa lagi? Semuanya memang Jadi itulah pilihan saya saya memilih BE Indonesia Satu lagi Ramai yang berjaya kan Jutawan tengok Company baru 2 tahun Sudah melahirkan 22 orang Jutawan CCA 60 orang betul saya DCA Nampu, 200 lebih Lost count dah Memang nak cari Mana lagi company yang macam ni Betul tak? Okay, saya se, juk kalau nanti bunyi musik saya gemetar pula Kita share lagi kali mulakah? siap, okay, siang ya. masih. Hebat betul. Seorang cikgu full time dalam bi. Kalau anda percaya anda tak mesti boleh juga. Bye.